Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Sahih Al-Bukhari nomor 5546. Dari Salih bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah. Pesan 1. Anjuran untuk memenuhi kebutuhan anak yatim 2. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim, yaitu berada dekat dengan Rasulullah di surga kelak.